GIICEF ikat pinggang berinovasi tinggi menghabiskan waktu bekerja dengan berdiri atau duduk terlalu lama terlalu sering mengangkat beban berat menyetir wanita yang sering merasakan nyeri pada saat haid dan untuk mereka yang sering melakukan rutinitas fitness tak sedikit orang mengalami sakit tulang belakang yang disebabkan oleh aktivitas yang berlebih Selain masalah pada pinggang, memiliki perut yang buncit juga menjadi masalah untuk banyak orang. Karena selain mengganggu penampilan, perut buncit juga merupakan sumber penyakit. Kini telah hadir KIECV, inovasi terbaru ikat pinggang berenergi tinggi. Dengan sinar infrared yang dapat menghantarkan panas pada tubuh, yang mengakibatkan pembuluh darah membesar, sehingga melancarkan peredaran darah. Serta meningkatkan metabolisme sel, menghilangkan rasa lelah, nyeri, dan sakit. Pada gelombang magnet yang sangat kuat, dan ion negatif untuk meningkatkan suhu tubuh pada bagian dalam, memperkuat metabolisme, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Selain itu, rasa panas yang dihasilkan dari sinar infrared, juga dapat membakar lemak di bagian perut. KIE Easy -Fit, ikat pinggang yang tepat untuk menjaga dan melindungi kesehatan pada pinggang Anda. Dapatkan kenyamanan saat bekerja dengan pinggang yang sehat, serta perut ramping hanya dengan menggunakan KIE Easy Fit. Saya tidak menyangka produk ini, saya hanya ingin membuat pengen tahu hasilnya. tahu. Saya panas, tinggal saya panas. Tadi ngecil, itu bawaannya tukel semuanya juga Sekarang ini sejok enak Jadi saya sangat menyarankan buat kalian-kalian yang bermasalah dan ingin menjaga stamina, pakailah ini. Tiga,